Assalamualaikum buat teman-teman aku, subscribe aku semuanya. Makasih banyak udah selalu nonton video-video konten aku. Dan kali ini vlog aku menuju ke mana nih? Clue-nya yang pasti ketemu orang spesial. Salah satu teman aku di Jawa Timur yang saat ini lagi di Jakarta. Siapa ya? Yuk, daripada nebak-nebak ikutin terus tonton sampai habis biar gak salah paham. Oke, okay? ah, Jalan-jalan ya, Mbak, di Jakarta ya. Udah jadi primadona, walaupun yeah. dia turun tetap sukses primadona. Wah, ya. sampai jauh ya primadona. Segini malah di Amin, amin, amin. Mbak, kita keliling hmm, Jakarta ya. Mau kereta ya, Mbak? Sip. Nah, yang keretanya pagi. E, naik kereta sama para penggawa, bro, lalu <laughs> nah, coba, <nih>, <laughs> <laughs> <laughs> oke, bismillah, yeah, ye, yeah. keliling uh, yeah. keliling Jakarta. Hari okay. nah, <laughs> kita keliling. Apa yeah, ya. aja. <Okay>. Next Nasya nih, sebenarnya dia udah ibu-ibu, tapi aura lu manja ya. Kayak gue, udah nenek-nenek, hey, tapi manja. <laughs> Saya pilih Nasya. Nasya. Iya Mbak, kesan-kesannya Dan kesannya tenang banget Bisa jalan-jalan sama Mbak Aan Semoga nanti Sama-sama sukses Sama-sama lancar Rezekinya lebih lebih baru Seken sih Rek, seken Mbak Nasya Akilah lagi ngeken Belajar ngeken Ayo ayo murid-muridnya dulu kiri mak nah yuk satu murid pertama selesai Pak. selesai ya selesai selesai ya satunya lagi murid kedua murid kedua nggak ada yang video ini biro, wah, wow, selamat tinggal. Lombok Nasya, kota tuanya itu langsung sampai Jakarta, kota tua. Iya. <tuh> yeah, Bi, <yuk>, karinya Iya, nyebrang <tuh> <tuh> agak okay. okay. enak. Ambek itu, ya, murid-muridnya di belakang. Jumat, ah, Oh, malah jalan-jalan kemis, uh, kemis malah kemis biasanya Jawa Timur gua tahlilan ya apa talilan apa kayak ngaji-ngaji hmm, malah malah nang Jakarta ini punang kota tua jalan-jalan oh, boleh -jalan. oh. jalan -jalan. apa? boleh ya boleh cemilan tengah peteng receh receh ves ves ya ya hari ini bareng artis aku waduh ya ya <susur> kualeto bintang kamu ra kualeto besar senior senior itu tas senior tua <susur> ya senior semua ya Oh, yes. Itu sudah kota tua ya Pangeran nih Mbak Nasya kok di belakang Sudah puas Mbak Alhamdulillah sudah puas ya Banyak banget hiburannya Karena kita seniman dan dituju yo Pasti yang seniman senyanyi nyanyi Dan kita bekerja untuk seniman Jadi pakai mawar betul ini ya. senimannya nih artis seniman kita malam hari ini Ucok. bernama Mas Ucung. Ucok Ucok ya. Baba bukan ya. bukannya Ucok Baba cerieng Ucok siapa mas? kayak lama di YouTube Ucok Sabora Ucok, Ucok Panjaitan. Panjaitan waduh artis kita dari Jawa Timur saudara saudara ini bos ini bos nah. Juliet yang diari, bahaya, besar. bahaya eh, ini. Mbak, eh, eh. mbak, mbak Juliet yang di rumah. Julietnya mau <laughs> Mbak Juliet yang di rumah, nonton YouTube Aji. saya ya. <laughs> Iromayokwi. Oh iya. Laki-laki. Laki-laki Juliet, Juliet lain yang mendekati tak terbatas. Terbatas <laughs> nggak ya? Mana? Oh langsung. Terima kasih allah lagi. Terus terbang. Doa itu lebih mujarab. Terima kasih Mbak. Selama satu hari penuh menemani kita keliling-keliling uh, naik kereta api apa komuter ya? ya komuter lain Komuter lain dan itu sangat ngirit sekali hanya 3.000 3.000 4.000. 3.000, Mbak. Murah banget. 3.000 sampai 4.000 sayang semuanya. Emak. Ya, tadi aku mau bayar 3.000. Iya, berarti Anda karena cantik. Oh, maskerannya dibuka aku ya, pelayar <laughs> Alhamdulillah ya, Nggak hujan lorek ya, pada Dari aku... jam 12 ya, Ya, jam dua belas sampai hmm. ig jam jam jam siapa koi? jam delapan jam delapan jam hmm. jam delapan pas kita Alhamdulillah. Harus balik ke kereta soalnya hmm. kok ketinggalan kereta nggak grab iya. <laughs> <Dia laughs> ya, kita akeh-keh kereta ya seru Nggak? kalau <laughs> menuju ke Padurri Indah dulu Oh iya ke siang dia kan prima dona guys, yang ya, prima dona si <laughs> doh harga Oh guys. iyalah ya. Gimana Mbak? Apa nih? mulai lemah apa terusan? No, mau lemah jawaban-jawaban Oh mantap Sabtu besok jawaban job ke hmm. Solo lah. Oh, ya, bareng hari ada Solo ketemu sama Mbak Nasya ya, ya tanggal berapa? tapi Tanggal Minggu besok, Mbak? Wah vlogku. 19, 19. Vlogku ini ngelewati tanggal Solo lah, sepok gak, kira-kira oh, Bahaya lah, embal-embal Solo tapi terus Oh nge maneh, mana, Nek lewat berarti nge lagi Oh, barangkali belum tanggal 15 Maret di Dieng ya Oh iya, siap Orang-orang dieng siap-siap ya Mbak Nasha mau ke sana. Oke. Okay? Oke. Okay. Okay. Dadah Mbak jangan, Nasya. Lupa, jangan lupa subscribe, like, komen di Aan Sema Channel. Thank you. Ispaunya mana? <laughs> <laughs> Wah, romeo nih ndok.